Untuk ketinggian dan untuk lebar seperti ini ya, oke okay, sahabat. Di kali ini saya akan membagikan uh, trik sederhana cara membuat stiker kotak. Ya, untuk keperluan ya yang merasa untuk memerlukan, silahkan lihat video ini. Tidak kita... <tuh> cocok, semoga video ini bisa membantu sahabat semua ya. Oke, okay, kita mulai dengan jarak. klik mikroskop word ya 2010 ya, kita mulai langsung saja Oke okay, kita langsung saja dengan cara mudah ya cara simpel Ya, nah, kita mulai klik insert ya bagian sini kita mulai klik insert oke kita klik saja insert kita mulai insert setelah terbuka seperti ini kita mulai klik sapes ya sapes ya kita klik sapes oke kita klik yang ini baru di sini tahan mouse tahan klik mouse mouse kiri ya tahan langsung diseret nah seperti ini ya kawan Oke okay. nah, kita buat stiker ukuran sederhana aja seperti ini ya contoh ini hanya sebatas contoh nah setelah hasilnya seperti ini Serah kalian mau menggunakan warna, warnanya seperti apa. Nah, contoh mau warna menggunakan seperti ini, kita klik seperti ini, ya, kita pilih, serah kalian, ya. Seperti ini juga boleh, kita seperti ini boleh, seperti ini boleh ya. Dan satu lagi, cara menggunakan memilih warna, kita pilih ini juga bisa. Save ya, kita pilih warna terserah ya yang kalian suka. Sepertinya warna apa, dan bisa juga menggunakan warna gambar yang yang diinginkan ya contoh-contoh ya, ya ini hanya sebatas contoh ya kita setelah ini ya kita klik save bisa-bisa ya, milih warung dari sini dan bisa juga menggunakan fitur ya bisa menggunakan fitur Nah, contoh kita mulai saja ya langsung kita klik fitur ya yang ini nih kita klik fitur atau menggunakan ini bisa ya nah contoh tuh seperti ini kita tarik warnanya berubah ya nah, sekarang kita lari ke fitur ya nah, lari ke fitur nah kita pilih seperti ini kita pilih klik Insert oh, Oke okay. jadi deh seperti ini ya kawan jadi warnanya seperti ini atau mau ganti gambar ya mau ganti gambar juga seperti kita ulang lagi klik fitur nah, kita cari gambar yang lain nah, cari gambar yang lain seperti ini Oke okay. klik Insert Oke jadi deh. Nah jadi hasilnya seperti ini ya kawan. Nah untuk mendasain, eh, kita menggunakan logo di dalamnya juga boleh. Kita kita tinggal tambah seperti ini. Klikin share ya. Klik share. Setelah ini begini klik dulu ya. Nah kita klik yang kedua. Klik insert lagi, klik service Nah kita klik yang ini ya, nah yang ini. Itu seperti tadi, tahan, klik mouse, klik kiri mouse, tahan. Nah kita buat bulatannya di sini. Kita, kita taruh di mana ya? Contoh di sini. Oke, okay, atau di sini boleh. Atau nah, mau ditaruh di tengah boleh, gitu ya. Kita sesuaikan keinginan mau taruhnya di mana. Kita buat di pinggir ya, di sini. oke okay. Kita buat di sini. Untuk memilih warna seperti tadi ya. Menggunakan warna apa? Kita klik. Nah, warna kuning. Seperti abu-abu atau mau kita pilih warna seperti ngambil fitur ya. mau fitur ya, seperti ini. Kita mau ngambil dari sini, boleh ya? warnanya tinggal kalian suka yang mana, atau juga cari warna yang di sini ya? Cari warna di sini, setelah klik di sini kita klik cari warna seperti ini Oke jadinya nah Oke kita pilih warna apa ya terserah kalian ya maunya warna apa ini hanya contoh kita saya pilih yang warnanya aja keren Nah waduh ini najis banget ya warna keren seperti bulatan kapsul ya Oke okay, kita cara membuat tulisan ya. Nah kita untuk untuk ini kita satukan dulu ya. Kalau ini kan nggak bisa ditarik nah, tarik ya untuk di setting. Nah kita disatukan dulu ya. Kita satukan dulu biar yang mudah ditarik tarik. -tarik. Oke okay. kita satukan dulu setelah klik ini. Kita klik Ctrl keyboard, oke. Okay. Kita klik mouse, oke. Okay. Setelah begitu, lepas keyboard. Nah, kita ke format ya. Klik format. Setelah format, kita klik drop. Ya, untuk menyatukan kedua ini ya kedua kolom ini agar mudah ditarik. Oke, sekarang sudah jadi coba kita tarik ya kita tarik geser ikut ya, geser lagi ikut semua ya. Oke, sekarang kita mulai membuat tulisan ya untuk membuat tulisan yang terserah ya kalian ini tulisan seperti apa? Oke kita contohkan klik insert ya. Nah kita okay. kita klik dulu nah, kita klik insert. Setelah itu kita pilih yang ini ya warna ini kita pilih font tulisan. Nah oke dah. Untuk tulisannya sudah jadi, tinggal membuat tulisan terserah kalian ya. Ini hanya sebuah contoh. Saya membuat tulisan apa ya? Uh, tulisan apa ya di sini? Contoh ya, permen lah ya. Apa namanya makanan aja lah ya. makan kanan untuk memilih warna kita sesuaikan terserah kalian ya seperti ini ya memilih warna yang maunya terserah kalian mau warna apa gitu warna oranye kuning kuning gitu hijau kita kliknya seperti ini ya kita klik oke kita rak ini kita pilih tulisan warna merah putih ya warna putih nah, warna inilah warna. oke okay, warnanya sudah jadi ya tinggal atur ke sini nah, kita pilih, dah. atur oke okay kita perkecil untuk memperkecilkan tulisan klik home ya klik home nah, di sini ya kita perkecil seperti biasa ya. oke okay. kita tarik oke okay. atau kalian menggunakan menginginkan warna ya warna apa yang kalian suka terserah ya putih Warna hitam, ya. Sekarang saya pilih warna putih, ya. Oke, okay. nah, oke, okay dah. Sekarang sudah jadi, dan kita klik seperti tadi, klik keyboard Ctrl. Nah, oke, okay. kita klik, oke, okay. dan kita pergi ke format, pilih drop, ya oke okay. sekarang kita coba untuk menggeser oke okay, ya geser oke okay. nah untuk ukuran silahkan kalian uh, atur seperti ini ya nah, seperti ini klik format atau di sini dulu boleh atau di sini boleh ya nah, untuk mengukur uh, ukuran seperti ini untuk tinggi ya di sini ya nah, mengukurannya untuk ketinggian dan untuk lebar seperti ini ya untuk lebar bisa tarik di sini atau kalian bisa menggunakan di sini ya di sini untuk lebarnya nah ini yang di bawah untuk mondok ya untuk menandakan Oke, kita buat panjang. Dan contohnya seperti ini ya. Nah, kalau kalian lebih enaknya tarik mouse dan seperti ini. Oke. Dan sekarang tinggal kalian print dah. Tinggal kalian print langsung ya atau save ya. Atau save kalau mau di-print, silahkan. Atau mau di save juga, silakan kalian. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat sahabat. Semoga trik ini bisa membantu ya. Oke, jangan lupa jika merasa cocok dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, bisa komentar ya. Takut-takut ada kekurangan, ya mohon di atau boleh tanya-tanya langsung di kolom komentar Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh